Terus menjalani S3, menjalani S3 begitu sampai ke sini, yang pertama dilakukan adalah mendiskusikan kembali dengan profesor, aduh serius mau, mau mau lanjut ini profesor gitu, atau punya saran yang lebih baik gitu, itu harus harus ada semacam agreement dan agreement itu harus dituangkan dalam uh, study plan, study plan teman-teman. Uh, Jadi dan itu ditandatangani kedua orang yaitu kita sama profesor kita. Jadi tidak bisa agreement-nya itu hanya grupalisan itu tidak bisa. Terus memenuhi penelitian segera mungkin, meski menunda rencana memenuhi kredit. ya. Untuk S3 ini di auto university itu masih ada SKS sayangnya. Jadi ada SKS itu atau kredit itu ada 40 kredit yang harus dipenuhi. Pemenuhan kredit itu tidak mutlak harus melalui kuliah. Pemenuhan kredit itu bisa dilakukan dengan uh, book exam, misalkan. Misalkan teman-teman, profesor, saya mau membaca uh, buku karangan Shakespeare ini nanti kalau di sastra, nanti saya book exam dari ini aja. Itu kalau profesor setuju bisa. Terus gimana kuantifikasi dari book exam ini ke kredit? Itu setiap 21 jam waktu yang kita habiskan itu kita dapat satu kredit. Katakanlah jadi untuk membaca sebuah buku misalkan kita bilang profesor saya, prof, saya baca buku ini butuh 210 jam atau sekitar berapa hari kuliah setara dengan berapa hari kuliah. Saya bisa dapat 10 kredit enggak? Ya bisa. Jadi asal-asal ada negosiasi di situ bisa. Saya waktu awal-awal sebelum sebelum anak ketiga saya lahir di sini itu saya banyak kuliah. Saya banyak kuliah kaya, karena saya penasaran ya, kuliah di luar negeri itu gimana sih? Terus S3 kok nggak harus kuliah? Waduh, sayang banget gitu. Akhirnya saya banyak ambil SKS seperti auto creative business, communication leadership, kuliah-kuliah ya. yang umum yang yang itu saya banyak ambil dan dan rasanya cukup unik meskipun beratnya bebannya itu saya pikir lebih berat dibanding uh, SKS yang saya rasakan di ITB dulu ya. Terus setelah anak saya lahir saya nggak ada waktu untuk itu. Akhirnya saya banyak ujek exam. Jadi kadang-kadang saya nggak masuk nggak masuk kerja saya di rumah aja baca buku. nanti ujek exam. Tapi tetap ada ada ada jadwal yang disetujui dengan profesor. Jadi beliau tahu kita di rumah juga kita tetap progres dengan dengan studi kita. Terus uh, untuk untuk rekan-rekan yang S3-nya itu tentang penelitian ya, tentang publikasi, bukan monograf Untuk publikasi, saya sarankan selalu penuhi tiga pos Ini dari pengalaman saya Jadi ada tiga meja yang harus kita isi Satu adalah meja yang di lab untuk penelitian Kedua adalah meja kerja kita, yaitu nulis paper Dan ketiga adalah meja uh, publisher Mau Elsevier, mau siapapun, itu harus ada jadi, ada satu topik yang kita sedang meneliti di lab. Ada satu topik yang kita menulis di laptop kita. Ada satu topik yang sudah kita submit. Dan itu kalau bisa harus dipenuhi terus. Karena, karena oh, di, di publisher seperti Elsevier itu, itu proses review paper bisa memakan waktu 3-6 bulan. Dan itu kemungkinan enam bulan ditolak. Dan dan itu sering. sering karena mereka kan mendapatkan beberapa paper dari seluruh dunia ya jadi lebih sering ditolaknya daripada enggak Alhamdulillah saya Alhamdulillah saya ditolak cuma satu atau dua kali gitu Bias ya, dua kali saya, saya ditolak tapi eh, biasanya sih Alhamdulillah eh, selalu alhamdulillah lancar ya terus ke terakhir adalah untuk penelitian teman-teman aktif membaca aktif membaca dan mengikuti publikasi terkait topik penelitian. Kenapa? Jangan sampai teman-teman bekerja percuma. Artinya, teman-teman misalkan meneliti tentang sawit sebagai biofuel, eh ternyata topiknya sudah dikerjakan di, di Austria atau di mana. gitu. Nah, kalau teman-teman mensubmit paper hasil penelitiannya telat, mereka lebih submit duluan, ya sudah, sia-sia pekerjaannya. -sia Jadi, aktif membaca, aktif mengikuti, ini sampai mana sih, progres topik ini sampai mana dan dan selalu berusaha mengambil, tidak harus topik baru terhadap terhadap hal itu ya, tapi juga angle yang baru uh, Sudut pandang yang baru, topiknya sama, cara ngerjanya sama, tapi sudut pandangnya yang beda itu juga menarik untuk jadi paper Artinya uh, kita tuh sebagai peneliti kan kita melengkapi puzzle ya, melengkapi puzzle pemahaman kita akan, akan fenomena yang ada di alam ini ya Jadi selama kita sudut pandangnya menarik dan menyajikan sesuatu yang segar yang, yang yang belum diketahui oleh society itu akan selalu menarik untuk untuk untuk publikasi sisi lain s3 ini cukup menarik s3 ini kalau istilah bahasa inggrisnya blood sweat and tears tears lah oh darah, keringat dan air mata itu menjadi satu untuk untuk tiga. Yang pertama adalah adaptasi. Untuk untuk orang yang menerima S2-nya dari luar Finland itu kayak saya itu adaptasinya tetap tetap menjadi suatu persoalan tersendiri ya. Ini tadi Mbak Linda sudah singgung, ikutlah grup-grup, ikutlah komunitas. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Di Finland ini, masalah cuaca itu sangat merepotkan. Meskipun asik ya, setiap season itu ada warna tersendiri. Tapi sangat merepotkan secara hormonal, karena ketika misalkan gelap dan pohon-pohon meranggas di autumn itu kita akan depresi. Apalagi bulan November untuk seorang S3, itu adalah bulan kematian, bulan, -bulan gelap. Jadi, November itu biasanya kita berkutat dengan pertanggungjawaban penelitian karena Desember ini fundingnya selesai dan kita akan nyari funding baru. Terus kita selama ini kita ngasih apa ya? Kayaknya kok nggak ngasih apa nggak dapat apa-apa. Padahal udah udah gini kepala gitu. Jadi November itu tuntutan banyak. Kita kita kita apa dan dan cuaca tidak sangat membantu. November itu gelap dan dan pohon-pohon meranggas. Jadi dengan adanya komunitas, hal yang lain selain penelitian yang kita kerjakan, ikut klub catur atau klub panahan, itu sangat membantu orang racing Begitu kita menghadapi report itu lagi, atau progres untuk studi, kita, oh, aku bisa nulis ini kok, bisa nulis ini. Kalau pikiran kita masih fokus ke penelitian, pagi, siang, sore, itu susah sekali untuk maju. Susah sekali untuk maju. Suatu, suatu waktu harus kita lupakan untuk mencari hobi yang lain. Yang kedua adalah authorship konflik. Ini masalah yang paling sering dan dan saya ingin sharing kalau peneliti S3 itu adalah makhluk yang paling egois uh, karena penelitian ini mengajarkan kita untuk apa ya? Untuk berlomba-lomba. Jadi kadang-kadang uh, saya harus jadi penulis pertama. Terus teman saya enggak kan gua ini, ini ini ini harus dijelaskan di, di awal di riset ini riset kamu ngerjain ini ini ini sebuah ini, terus nanti yang pertama, kedua, ketiga itu harus diputuskan di awal. Sebelum paper itu bahkan diketik itu harus diputuskan untuk menghindari auto-shape conflict. Terus kedua, ketiga adalah funding continuation. Funding continuation ini sangat penting. Jadi di auto itu, begitu kita diterima S3, batas waktu kita sebelum kita kena DO dari universitas itu adalah 700 tahun. Oh, itu saya nggak mengerti kenapa, itu sepertinya kayak error di sistemnya. Jadi, studi right saya itu 700 tahun. Well, studi right itu enggak berarti apa-apa, selama tidak ada fundingnya. Karena siapa yang gaji kita, siapa yang ngeluarin biaya untuk peralatan dan lain sebagainya. Jadi, funding funding continuation ini yang sangat sangat memusingkan. ya Dan kalau rekan-rekan punya scholarship atau dapat grant seperti LPDP 4 tahun atau pas kesini kok ternyata dapat project dari Academy of Finland katakanlah tiga tahun itu sangat melegakan sekali sangat melegakan sekali. Yang keempat adalah impostor syndrome. Impostor syndrome ini sindrom yang dimiliki semua peneliti tidak tidak bisa kabur kita. Jadi impostor syndrome ini adalah sindrom merasa bahwa topik penelitian kita tuh nggak bagus dan selalu merasa aku ah, gua pengen ganti topik gua pengen ganti topik itu itu itu ada impostor syndrome itu dan semua teman-teman saya di lab itu mengalami itu meskipun mereka mengerjakan sesuatu tentang karbon nanotub tentang macam-macam yang, yang yang sangat futuristik itu impostor syndrome itu selalu ada terus yang kelima itu S3 menawarkan e, mengenal dunia banyak konferensi di Jepang, di Kanada, di Jerman, saya selama, selama S3 ini udah ke Jerman ada ada, saya pernah jadi konsultan untuk BHP di Australia Saya pernah, macam-macam uh, lah Jadi, kadang-kadang uh, ada company yang melirik paper kita uh, Terus kemudian, eh, papermu mungkin bisa menyelesaikan masalah di, di proses kita Gimana kalau kamu undang kita ke sini Itu sering, saya ke Norway itu sudah tiga kali uh, mengunjungi company yang berbeda terus ke Jerman udah dua kali e, macam-macam di company di Finland sendiri sangat banyak yang yang kadang-kadang undang kita untuk untuk untuk prospek baru gitu keenam adalah flexibility S3 ini sangat fleksibel tidak harus kuliah, tidak harus ngapa-ngapain yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan e, gaji kita jadi mau sebulan tidak masuk juga tidak apa-apa mau 5 bulan enggak masuk pun enggak apa-apa. Teman saya ada yang ada yang masuk jam 2 ngopi-ngopi terus kemudian jam 3 pulang. Itu juga enggak apa-apa. As long as ada progres dan progres itu terkuantifikasi ya, baik paper ataupun uh, result uh, hasil penelitian yang kita diskusikan dengan profesor kita apakah ini layak untuk paper atau hanya layak untuk dibuang tempat sampah itu paling enggak ada ada ada results. Ada, ada progres Terakhir adalah pemahaman proses secara fundamental Jadi S3 ini menawarkan kita untuk memahami topik kita secara menyeluruh Artinya teman-teman begitu terima di S3 ya, Saya di Material Science di Alto Peralatan di sini canggih, canggih sekali Dan saya itu punya akses untuk menggunakan semua itu Terus para, apa ya bahan kimia dan lain sebagainya analisa kimia itu semuanya ada dan semua akses disediain akses saya terhadap jurnal-jurnal uh, ilmiah juga ada jadi penghalang teman-teman ketika di studi di Finland untuk S3 itu adalah uh, rasa malas teman-teman sendiri atau, atau atau diri kita sendiri sebenarnya menghalangi. kalau kita mau mengeksplor topik kita secara menyeluruh itu tidak ada batas uh, kita bisa Pak dia bisa minta ini, beliin itu Itu bisa Dan dan dan itu Ada teman yang pernah exchange ke South Africa Dan dia setelah pulang dari South Africa Dia bilang, oh Finland ini luar biasa Di South Africa itu semuanya terbatas Di Finland ini, gua mau jungkir balik Dilek juga tidak apa-apa Mau minta ini, mau minta itu juga tidak apa-apa Jadi itu, itu yang kadang-kadang kita take it for granted ya, kita di sini eh, apa ya, mendapatkan kebebasan itu, tapi tidak, mungkin tidak bisa kita manfaatkan dengan baik. Itu saya saya informasikan lebih dahulu, jadi teman-teman bisa siap. Eh, tadi saya lihat tadi, kok di chat ada yang mau datang ke Finland juga. Terus sedikit, sedikit saya tadi melihat apa ya, eh, oh iya, di Finland ini, untuk untuk studi teknik, itu secara society juga universitas di sini lebih mengarah ke empirical studies, ke empirical studies. Jadi kalau teman-teman mengharapkan topik riset yang, yang apa ya, yang sangat novel gitu, yang yang sangat baru gitu, tentang cloning atau tentang nuklir, itu mungkin agak susah mungkin Jepang atau Amerika atau Jerman mungkin tempat yang lebih cocok. di Finland ini topik studi itu lebih ke empirik dan lebih bisa diaplikasikan ke real life gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Saya pernah pernah apa ya membimbing teman saya membuat proposal S3 anak ITB juga adik kelas saya ke grup saya sendiri. Saya saya bimbing dia kamu bikinnya ini ini ini. Oke okay, mas ini ini. So, jadi proposalnya terus dia komentarnya gini, mas, proposalnya kok sangat detail ya, e, kalau dari teman-teman di Jepang itu, proposal sedetail ini itu bisa lahir setelah 6 bulan di Jepangnya sendiri, ini memang harus sedetail ini yang menyiapinya, saya bilang iya, kalau di Finland, nah cuma setelah dia jadi proposalnya, dikirim ke profesor saya, profesor saya cuma bilang, terus ini mau buat apa? dia mau bikin mau buat Nano deposition of copper Atau apa gitu lupa saya Dia bilang, profesor saya bilang ya, Kalau aku bisa bikin nano copper itu ya buat apa? Siapa yang mau banding ini Arief? Oh gitu ya? Tidak bisa, tidak bisa Suruh temanmu ganti topik Tapi teman saya tetap uh, kon, uh, apa, tetap Insist dengan topiknya Dan sekarang akhirnya dia keterima di Stuttgart Di Jerman Saya juga udah bilang uh, Kalau untuk topik yang yang murni riset kayak gini nih kamu ke Jepang, Jerman atau Amerika saja kalau di sini lebih ke applied uh, opportunity-nya lebih ke empirical study-nya tapi itu memang uh, apa culture di sini sih culture di sini, orang di sini dinamis setiap tahun selalu ada yang baru saja setiap tahun ada yang baru perbaikan dan lain sebagainya ya mungkin uh, itu saja dari saya silahkan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ya Terima kasih Pak